cek jebakan ternyata rantingnya sudah patah dan godokannya tidak ada coba kita cari siapa tahu godokan masih ada di bawah nah itu godokannya masih ada sepertinya masih ada lebahnya itu Coba kita lihat Wow Sisirannya sudah raib Ini ada sisa koloni Sepertinya koloni yang amyar kasihan Kita selamatkan koloninya Nanti kita bawa pulang Itu tempat jebakannya sudah hamburadul sekarang saya akan mengambil sisiran dari kota yang ini satu sisiran yang kecil saja yang penting ada telur yang masih baru yaitu usia 1-3 hari supaya koloni bisa membuat seleratu Ya, ini sisirannya. Nanti saya juga akan mengambil satu sisir dari kota yang lain yang kecil saja. Ini kita tata dulu sisirannya. Kita tutup dulu kotaknya. Sekarang kita pindah koloninya. Ini adalah koloni yang ambyar pada saat Bahkan jatuh paling ini. Hal yang seperti ini sering terjadi. Kadang raib sama berdukannya. Dan tidak lupa bagi teman-teman silahkan di like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang kedepannya dan terus berbagi tentang pengalaman berbudidaya lebah madu Sekarang kita lanjut semoga dengan kita donor sisiran koloni akan membuat sel ratu baru sambil kita pindah kita teliti Apakah koloni ini ada ratunya atau tidak tapi seperti biasanya Koloni seperti ini sudah tidak ada ratunya lagi. Ratunya paling ke bawah sama sisiran. Memang betul nih, koloninya tidak ada ratunya. itu bekas sisiran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ada 7 sisir itu. nanti setelah 5 hari atau 8 hari kita cek koloninya apakah koloninya membuat seratu atau tidak sekarang sudah 8 hari kita cek Apakah setelah didonor Dengan sisiran Koloni sudah Membuat sel ratu. Kita buka Tutupnya Kita lihat Apakah sudah 400 atau belum? Ini, kalau kelihatannya bagus. Nah ini ada satu 400 sudah tertutup malah ini ada satu sel satu kita lihat misalnya yang lain yang ini ada sel ratu tetapi tidak tertutup sepertinya tidak dijadikan sel ratu koloni hanya membuat satu sel ratu yang sempurna nanti setelah ratu menetas kita donor lagi dengan sisiran yang banyak telur dan anakan jadi kita tunggu ratunya menetas dulu Demikian cara kita mendonor koloni yang tidak ada ratu dan tidak ada sisiran semoga video ini membantu dan bermanfaat terima kasih banyak